Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sahabat Ngaos, ngaji obrolan zaman sekarang yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah kita bisa kembali berbincang tentang tema-tema terkait psikologi Islam. Pada sesi ini saya akan mengangkat tema tentang belajar yang menyenangkan. Tema ini adalah kelanjutan dari dua tema sebelumnya tentang otak. Teman-teman yang dirahmat oleh Allah subhanahu wa ta'ala, pernahkah kita melihat atau bahkan mengalami sendiri pergi sekolah dengan sangat semangat? Bahkan tidak sabar ketika malam hari menunggu besok supaya bisa pergi ke sekolah. Rasanya ingin cepat-cepat pergi ke sekolah dan bahkan ketika dijemput, Nyaris tidak mau. Atau fenomena sebaliknya. ya Anak males sekali pergi ke sekolah. Ketika sudah sampai ke sekolah maunya cepat-cepat pulang. Bahkan beberapa anak membuat berbagai alibi, alasan sakit atau alasan yang lain-lain agar tidak pergi ke sekolah. Jadi ada anak yang sangat semangat pergi ke sekolah, ada anak yang sebaliknya kenapa fenomena ini terjadi. Apa yang menyebabkan seorang anak semangat pergi ke sekolah dan yang lain malas pergi ke sekolah. Penyebabnya adalah ketika seseorang berada di sebuah tempat yang sangat menyenangkan, maka dia akan ketagihan untuk datang kembali ke tempat itu. Sama juga seperti kita, Ya, Ketika kita datang Ke sebuah tempat Dan tempat itu sangat jauh Dari rasa nyaman Maka kita berpikir Dua, ber tiga kali Ketika ada orang Mengajak kembali datang ke tempat itu Ya, Ketika rumah Anda Sangat menyenangkan Bagi anak-anak ya, Bagi anak-anak Anda Maka mereka akan sangat betah Berada di rumah Tapi Ketika rumah Anda menjadi neraka bagi mereka, membuat mereka sangat tidak nyaman, membuat mereka penuh dengan tekanan berada di rumah, maka jangan salahkan ketika mereka keluar dari rumah mencari tempat yang lain. Sekolah pun juga demikian, sahabat-sahabat Ngaos. Ada sekolah yang sangat menyenangkan bagi anak-anak. Sekolah bagaimana yang menyenangkan bagi anak-anak Sehingga mereka semangat pergi ke sekolah, semangat belajar Gurunya harus bagaimana Manajemen sekolahnya harus bagaimana Lingkungan sekolahnya harus bagaimana Proses belajarnya harus bagaimana Ini hal-hal yang terkait dengan proses belajar Itu betul-betul harus mengkondisikan para peserta didik bahagia. Salah satunya adalah, yang bisa membuat mereka ketagihan pergi ke sekolah, semangat untuk belajar adalah guru yang menyenangkan. Kapan guru itu bisa menjadi sosok yang menyenangkan bagi para peserta didik? Ketika guru itu berhasil Menyamakan gaya mengajarnya Dengan gaya belajar Para peserta didik Jadi tidak ada gap Yang sangat jauh Antara gaya mengajar Dengan gaya belajar Mungkin ada beberapa peserta didik Yang sangat suka sekali Dengan pelajar tertentu Sangat suka sekali dengan bahasa Inggris Matematika Atau pelajaran-pelajaran yang lainnya Pendidikan agama Islam Misalnya, namun karena gaya mengajar gurunya yang dianggap terlalu kolot, kaku, tidak fleksibel, dan tidak memberikan kesempatan berekspresi kepada para peserta didik, pelajaran tersebut menjadi sangat menjemukan, sangat membosankan, dan akhirnya mereka benci terhadap pelajaran itu. Mungkin pertamanya benci terhadap gurunya, tapi selanjutnya bisa berkembang menjadi kebencian terhadap subjek tersebut. Dan ini sangat berbahaya. Bagaimana bisa benci terhadap matematika? Itu sangat dibutuhkan sekali dalam kehidupan sehari-hari. Benci dengan pendidikan agama Islam itu sangat dibutuhkan dalam kehidupan mereka sehari-hari. Atau bahasa Inggris, sekarang bahasa Inggris adalah sebuah kebutuhan. Dan itu sangat penting dimiliki oleh para peserta didik. Tapi kalau peserta didiknya sudah ilfil duluan, sudah marah, sudah tidak suka dengan guru dan pelajarannya, ya mereka tidak mungkin bisa semangat dalam belajar. Jadi, bagi para orang tua, bagi para guru, berusahalah menyamakan gaya mengajar Anda, gaya mendidik Anda dengan cara belajar mereka. Logika sederhananya, atau contoh sederhananya adalah Teman-teman, rahimahumullah Komunikasi itu harus face to face Komunikasi yang efektif, yang baik Adalah muka ketemu muka Dan belajar di kelas, proses KBM Pembelajaran itu adalah salah satu bentuk dari komunikasi Ketika Anda sebagai orang dewasa Dengan tinggi 100% 70 atau sekitar itu Anda harus berbicara dengan seorang anak kecil Anak TK Maka apa yang harus Anda lakukan Agar muka Anda bertemu dengan muka anak itu Apakah anak itu yang harus naik ke bangku Sehingga kepalanya sejajar dengan kepala Anda Atau Anda yang harus merunduk Sehingga atau jongkok Sehingga anda benar-benar bertatapan sejajar dengan anak itu. Tentu Anda sebagai orang dewasa yang harus menyesuaikan dengan tinggi badan anak itu. Nah, ini contoh sederhana kenapa seorang guru harus menyesuaikan gayanya dengan gaya peserta didik. Dan untuk mengetahui gaya peserta didik, setiap orang punya gaya yang berbeda-beda, Ya, Ini dipengaruhi oleh jenis kecerdasan yang dominan pada anak itu Anak-anak yang memiliki kecerdasan musik Kecerdasan kinestetik Kecerdasan visual spasial Kecerdasan bahasa Kecerdasan logik matematik Dan yang lain-lainnya Akan memiliki cara belajar yang berbeda Dan ini harus didiagnosa terlebih dahulu oleh orang tua dan para guru. Anak ini mayoritas cenderung pada kecerdasan apa. Sehingga belajarnya akan disesuaikan dengan jenis kecerdasan mereka. Kalau mereka mayoritas memiliki kecerdasan naturalistik yang sangat tinggi, maka. Belajar yang paling maksimal untuk anak-anak berkecerdasan naturalistik adalah di ruang terbuka. Anak-anak ya. dengan kecerdasan bahasa memiliki gaya yang berbeda dengan anak-anak yang memiliki jenis kecerdasan yang lain. Ya, karena itu penting sekali para orang tua dan guru mendeteksi jenis kecerdasan peserta didik agar mampu mengetahui gaya belajar mereka seperti apa dan selanjutnya kita menyesuaikan cara mendidik, cara mengajar dengan pola pikir mereka, dengan jenis kecerdasan mereka, dengan gaya belajar mereka. Untuk sesi ini saya cukupkan. Mudah-mudahan kita bisa melakukan sebuah pengkondisian baik di rumah maupun di sekolah sehingga anak-anak kita happy enjoy dalam belajar. Walhamdulillahirabbil alamin, wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.